Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Pagi hari ini kami datang ke hadiratmu, Sebab engkau adalah Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang bijaksana, Dan murah hati, Kami mohon agar hari ini engkau mengasihi dan membantu kami, Untuk percaya sepenuhnya kepadamu, Bapa, Engkau Tuhan yang mengetahui masa depan dan masa lalu kami semua Kebijaksanaanmu tidak mengenal batas Dan kami mohon maaf jika seringkali kami mempertanyakan rencanamu untuk hidup kami Tolong ajari kami untuk mengabaikan semua hal yang bertentangan dengan iman Ajari kami untuk sepenuhnya percaya pada firmanmu Agar kami dapat membungkam bisikan kebingungan dan ketidakpercayaan, ya Bapa yang kekal, kami berdoa agar Roh Kudus memberikan pengertian ke dalam hati kami, supaya kami dapat mengerti bahwa kami melayani Tuhan yang setia, Tuhan yang perkasa, dan Tuhan yang penuh kasih, meskipun kami tidak selalu dapat memahami rencanamu. Meskipun hidup kami terlihat berantakan, tetapi kami memahami bahwa engkau adalah Tuhan yang mampu menyebabkan penderitaan menjadi sukacita untuk kami. Ya Bapa sumber harapan dan masa depan kami ada di tanganmu. Hidup kami ada di tanganmu. Kami berdoa kepadamu, Tuhan semoga rencanamu terjadi untuk hidup kami dan semoga rencanamu itu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 Doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Ya Maria yang semula jadi tak bercelah, doakanlah kami yang berlindung kepadamu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga.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 Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.